Saya dulu masa mondok di nakal-nakal nih Bawa nih lah dalam mondok tuh Padahal tak boleh Bisa jadi uh, uang kertas ini akan Hilang gitu guys Di Pakainya itu yang tap-tap-tap-tap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 15 benda terkenal di Malaysia yang sudah atau semakin pupus korang tak sedar Oke okay, sebelum menonton video ini lebih lanjut Saya ingatkan buat teman-teman semua yang baru mampir ke channel Cak Mujib TV Jangan lupa untuk di like, di share dan di subscribe guys Dukung terus channel ini guys agar berkembang ya Oke okay, langsung saja kita play videonya Let's go Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini Pada mereka yang lain yang okay. nak berikan cadangan Sangatlah dialu-alukan Komen saja dekat bawah <tuk> Cepatkan dunia berubah Siapa ingat lagi Masa di sekolah Mesti kena ada buku biodata semua kawan-kawan oh, di kelas iya, Tengah berantem iya, panjang-panjang iya, iya. Hanya untuk membuat panggilan telefon Aha. Atau duduk di radio Dengan tangan bersedia untuk tekan butang record Untuk merakam lagu kesukaan korang Betul. Siapa pernah rasa semua tu Angkat tangan <tuk> Seronok kan masa tu tapi di era dunia digital kini Boleh dikatakan Hampir kesemua teknologi telah mengalami perubahan fizikal Yam. Dan ini telah menyebabkan Banyak benda-benda yang tidak lagi boleh dipakai Benar, Dan semakin si. pupus di tenggelam zaman Oleh itu dalam video kali ini Faktau akan senarikan benda-benda Yang wajib ada untuk kehidupan harian Tapi Aha. kini sudah pupus Atau semakin pupus ya. Jadi tanpa melengahkan gitu masa dulu. Jom kita kembali ke zaman dunia analog. Alright. Lima belas benda-benda terkenal yang sudah atau semakin pupus di Malaysia. Eh, hey, hey, hey. sebelum tu, jangan lupa subscribe hak tahu tau ah. dan jangan lupa tekan loceng. Lima belas. Gambar bercetak dan filem gambar. Ah. Sebelum untuknya kamera digital Atau lebih populer dikenali Sebagai DSLR Yap. Kebanyakan juru kamera akan menggunakan kamera Yang menggunakan film Di mana kamera ini hanya boleh dilihat hasilnya Setelah betul gambar dicetak, dicetak saja betul, ha. betul, betul, betul Dulu saya punya kayak gini guys Dan so, itu sangat-sangat menyenangkan sekali Sebab itulah Orang zaman dulu kalau korang tengok Rumah orang penuh dengan album betul. Berbeza dengan kamera digital Yang boleh disimpan dalam hard disk Pen drive ataupun fon kurang sendiri Betul. dan boleh ditengok bila-bila masa je. Disebabkan Aha. itulah zaman sekarang kebanyakan gambar tidak lagi dicetak tetapi disimpan dan dipaparkan dalam bentuk digital. Mulai kerana kamera film tidak lagi digunakan banyak syarikat-syarikat yang menghasilkan film Mula ditutup dan salah satunya adalah Kodak. Koda. Tapi dengan cerita sekarang ni Kodak dah fokus dalam bidang perubatan pula. Oh yo empat belas. Mesin Type Kalau kau korang nak tahu Sebelum menggunakan komputer yep. Mesin atau Type atau typewriter Merupakan antara mesin yang paling penting betul, Perlu ada betul, betul, untuk betul. menghasilkan material penulisan Dan juga untuk kerja-kerja di pejabat Aha. Mesin Type ini terdiri daripada papan kekunci Yang mempunyai jalur berdakwat Di mana ia digunakan Untuk mencetak huruf pada kertas tapi setelah penggunaan komputer digunakan secara meluas, mesin ini Betul. tidak lagi digunakan. Guna komputer kan lagi senang Kalau ada typo Delete je lah Tak yeah, perlu nak guna liquid untuk padam Hahaha <laughs> Faktau pernah betul, merasa betul, guna betul, benda betul, ni betul. Sebab ayah Faktau ada simpan lagi betul. Faktau pernah tekan semua ke kunci serentak Lepas tu Dia tersangkut Hahaha <laughs> gila masa tu <laughs> Kalau korang nak tahu Pada tahun 2009 Syarikat Godrej Boys Yang terletak di Mumbai Merupakan syarikat terakhir Yang menghasilkan mesin type ini Okey dan kalau teman-teman uh, sampai sekarang di sini masih ada mesin type nya itu di agak saya taruh di gudang seperti itu. Dan keren sih dulu, itu istilahnya kita bisa ngetik itu pakai itu, guys. Dan pertama kali saya pakai itu masa saya sekolah dasar dulu, dan itu punya paman saya. Saya gunakan untuk menulis uh, surat kepada guru. Surat izin sakit Surat izin tak masuk sekolah, Macam tu <laughs> Ya Allah Plus, Dah lama sangat Video home system Faktau yakin Mesti ramai antara korang oh. Tak pernah berasa Guna VHS ni kan VHS atau video home system yang telah dimajukan oleh negara Jepun ini Sebenarnya merupakan sejenis tape Yang menyimpan dan memainkan sebulan rakaman video Dengan menggunakan VHS Player okay. Faktau ingat lagi dulu-dulu Banyak kedai-kedai yang menyediakan servis sewaan VHS ni tau si, Faktau pernah sewa VHS Cerita Bambi masa tu Tapi tak ingat berapa harga <laughs> Okay. Benar Selain juga VHS ya. Banyak lagi peranti-peranti simpanan data Yang tidak lagi digunakan Sejak wujudnya thumb drive Yang menggunakan ah. teknologi SSD Atau solid state drive Antaranya ialah disket atau floppy disk oh, CD yeah. dan DVD CD dengan DVD ni sama je Cuma DVD ni mempunyai kapasiti simpanan data Yang lebih besar But. Malah dengan wujudnya teknologi seperti Google Cloud Platform HDD atau hard disk drive juga telah semakin ketinggalan Betul. Dan direpakan Dua belas Bener sih guys Pondok telepon Kalau kita tengok oh, di Malaysia sekarang. Kalau di tempat saya adalah Wartel Yaitu warung telepon guys Berarti di Malaysia itu adalah pondok telefon. Alright. Boleh fak tahu katakan? Hampir tak ada lagi dah pondok telefon di jumpa ikan. Pondok telefon merupakan sebuah tempat ah. di mana telefon awam diletakkan sebagai kemudahan. Kalau kala yang ini di sini namanya itu apa namanya telefon umum untuk membuat panggilan. Tapi bukan percuma tau. Kena bayar guna duit shilling Betul, dan betul dan ada juga menggunakan ring ring card. So memang ramai kawan-kawan faktau yang bercinta masa tu. Komposit Siri sebab nak bergayut semasa di asrama. Betul. Tu belum kira lagi yang sangkut beratur sampai satu jam. Betul. <laughs> <laughs> Namun setelah telefon pintar digunakan secara berleluasa dan banyak syarikat telekomunikasi yang menawarkan panggilan secara percuma, pondok-pondok telefon ini mula terbiak dan tidak lagi Betul, digunakan. Betul, kasihan sangat sih. 11. Dah tak guna dah. Charger kepit. Kalau kau perasan Telefon bimbit zaman dahulu ah, Membunyai bateri mudah alih Di mana korang boleh beli banyak bateri Untuk dijadikan bateri simpanan si. Sekiranya bateri fon kurang habis Jadi boleh dikatakan Pegang bateri telefon nah, Atau charger dipanggil ini charger kepad ni Berupakan antara barangan Yang paling popular suatu ketika dahulu yep. Tapi agak bahaya sebenarnya benda ni Faktau pernah sekali tu Cas bateri telefon Lepas tu tertidur Besoknya bila Faktau terbangun Tengok-tengok, bateri tu dah, dah kembung <laughs> Haa, betul Namun sekarang pengecas ini tidak lagi digunakan Dan betul, telah digantikan si. dengan power bank Disebabkan spesifikasi telefon pintar sekarang Yang dilengkapi dengan bateri built-in Yang tidak boleh ditanggalkan Betul Sepuluh Saya masih ada handphone itu. Surat khabar Kurang dulu-dulu Pernah tak ayah kurang bagi duit Minta tolong belikan surat khabar setiap pagi Ayah faktor biasanya bagi duit lebih sikit sebagai upah beli jajan Hahaha Selepas kewujudan internet Kebanyakan media cetak ya. Telah beralih ke media atas talian Menyebabkan penjualan surat kabar semakin berkurangan Menoroh, Dan nama -nama tak taustih. mustahil sekiranya ia akan terus pupus Suatu hari nanti Benda yang fakta paling tak boleh lupa pasal surat kabar ni ialah Dulu setiap minggu Mesti ada seorang pakcik Cina Datang ke rumah bawa lori atau van Untuk mengutip surat kabar dengan itu, lepaslah nak beli kerompok super ring dengan aiskrim potong Hahaha <laughs> Selain boleh dijual untuk digital semula Surat khabar juga boleh digunakan untuk membungkus nasi lemak, lap cermin Dan untuk membuat layang-layang Yups, betul juga Sembilan Okey Buku dan majalah buku Sama dan seperti maj surat khabar Kebanyakan buku dan majalah Kini mula beralih ke platform atas talian Dengan wujudnya e-buku e dan e-majalah ini telah menyebabkan banyak syarikat-syarikat percetakan Semakin berkurangan Yelah Nak baca komik atau manga pun Sekarang Guna online je kan betul. Ingat lagi dulu Faktau suka sangat kumpul buku Yalah. komik dan Biasa majalah saya. ni Dalam bilik Ada di polisi sini majalah. buku Lagi-lagi yes. keriko Ujang Dan gempak <laughs> Tapi Lepas dah kerja dan berkeluarga ni betul. Tak ada masa dah nak baca balik Betul Betul, betul. Lapan Game tip. Kurang pernah main game menggunakan tape tak? Tak pernah Lemah <laughs> Sebelum wujudnya platform konsol Yang menggunakan CD dan yeah, Cloud yeah, Kebanyakan game di pasaran Menggunakan tape tau Dan satu tape Mengandungi berpuluh-puluh game Antara game yang paling terkenal masa tu Adalah seperti game Mario Mario Bros, Kodra Nah ni saya Petos main guys. Kan? Circle City Circus Charlie Boba man. Tapi senang Dan banget Dan juga Dark Hunt Main kayak gini guys Dark Hunt ni unik sikit Sebab kena guna pistol untuk tembak ha. Tapi korang masih boleh main lagi tau Game-game lama dari game tape Korang boleh beli SUP Game Box Retro ni Aha. Dekat Shopee Harga dia pun murah je Dan ada 400 game dalam tu Wah. Boleh-boleh cari nanti 7 Radio Radio yang fakta masukkan ni bukanlah stesen radio tau Tapi radio mudah alih yang ada dekat Aaa, rumah kita tu Haa, ha, dah ada rasanya dah Rasanya dah jarang nampak radio ni kan Betul, betul, Selain betul digunakan betul, untuk <laughs> mendengar siaran radio Ia juga digunakan sebagai pemain kaset oh, masih Kaset ada tu ni. apa korang tanya Sebelum wujudnya CD Ramai yang menggunakan kaset betul. Yang terdiri daripada biter Magnetic Analog Yang bergulung di dalamnya Yang paling mempunyai garanti yang boleh digunakan ini? Untuk menyimpan audio setelah wujudnya banyak telefon bimbit Yang dilengkapi Betul. dengan aplikasi radio Dan banyak siaran radio kini Boleh didengari secara atas talian Radio mudah alih Kini hampir tidak lagi digunakan Enam, Betul. Duit. duit Duit ni maksud faktau, Bukanlah bermaksud duit dah pupus Kalau kita tengok balik Dari zaman ketika awal kemerdekaan Sehinggalah sekarang Merdeka Merdeka Duit Malaysia dah banyak kali bertukar reka bentuk oh, Dan terdapat juga okay. nilai yang Macam dekat sinilah warna merah tu Eh ni yang atas tu Eh kat sini 100 Telah tau Antara nilai yang telah diberhentikan adalah seperti duit shilling 1 sen dan 1 ah. ringgit Wang kertas 2 ringgit, 500 ringgit dan juga 1000 ringgit okay. Namun wang kertas 500 ringgit dan 1000 ringgit telah dinyahwangkan disebabkan krisis keuangan Asia 1997. Tapi oh. kalau kita tengok sekarang ni, ramai yang mula menggunakan pembayaran atas talian ah. setelah wujudnya pelbagai aplikasi untuk membuat pembayaran. Yep. Macam fakta sendiri pun lebih suka membuat bayaran atas talian daripada pegang cash. Kating. Kating. Mungkinkah suatu hari nanti, Wang kertas juga akan pupus. Betul sih bisa jadi uh, uang kertas ini akan hilang gitu guys. Di pakainya itu yang tap tap tap tap tap gitu. Saya juga jarang sekarang untuk uh, ngambil cash cash gitu kebanyakan di ATM sih. Lima juga ya. Buku account simpanan. Kurang ingat ah. tak masih kecil-kecil dulu. Mesti mak ayah kita akan buatkan buku account simpanan. Betul untuk betul. Ditekan. Fak tau dulu ada dua buku akaun simpanan Iaitu YP Dari Maybank Dan Tabung Haji Tapi apa yang menyedihkan Pada tahun 2019 Tabung Haji telah mengumumkan Untuk menghapuskan buku akaunnya okay. Dan segala urus niaga Hanya boleh disemak Melalui atas talian Sebenarnya bagus tau buku akaun simpanan ni Lagi-lagi Untuk kanak-kanak Sebab Dia bagi kita semangat Untuk terus kumpul duit lagi Betul. Empat Walkman. walkman Siapa pernah pakai Walkman? <laughs> Saya dulu masa mondok ni nakal-nakal ni Bawa ni lah dalam mondok tu Padahal tak boleh Benda ni memang sangat-sangat terkenal dulu tau Walkman ni sama je macam radio Betul Cuma versi kecil Dan boleh dimasukkan ke dalam poket Betul ha. Tapi bila Malaysia dah advance sikit Pakai CD Dari Walkman Bertukar pula Kepada Disman Hahaha <laughs> Tapi selepas Sony Melancarkan Ada Walkman MP3. MP3 Dan banyak telefon Yang dikeluarkan Mempunyai fungsi Yang memainkan muzik Seperti Nokia Express Music Dan Sony Ericsson Walkman Ah, ni Saya punya ni Penggunaan okay. Walkman dan Disman Semakin berkurangan Dan akhirnya tenggelam Tapi sebenarnya Sony masih mengekalkan lagi yes. tau sep. Paling-paling berkesan itu HP-HP zaman dulu adalah Sony Ericsson guys Dan ya yeah, Walkman ini memang keren banget sih Suaranya dia itu treble-nya enak banget gitu Dan kameranya Sony itu sampai sekarang pun Boardman bagus ini. Cuma dah tak ada lagi lagu guna keset atau CD betul Finger. stamp, Stem Kurang Korang tak menggunakan Stem? Stem ini mungkin oh. saja digunakan untuk menghantar surat Malah turut digunakan sebagai hobi Kepada pengumpul-pengumpul stem Macam-macam jenis reka bentuk ada Stem di Malaysia ini ada yang bernilai 20 sen Sehingga 1 ringgit. Namun ada pengumpul stem yang si. sanggup okay. membeli stem okay. Dari nilai ratusan ringgit hingga ke jutaan ringgit Untuk memiliki stem edisi terhad atau rare Tapi fakta tengok Sejak wujudnya teknologi dan gadget Hobi mengopos stem ni semakin pupus. Betul. Malah penggunaan stem itu sendiri semakin berkurangan. Yelah, sekarang ya. ni kan semua... Oh, mungkin materai kalau di sini ya. Materai untuk uh, apa namanya uh, untuk yang berbentuk 6 ribu gitu guys. Soalnya tadi ada juga stemnya itu yang ada harganya 20 ringgit sampai 1 ribu ringgit gitu. Online, aktiviti surat menyurat pun lebih banyak menggunakan email dan WhatsApp. Ya, lebih cepat. betul. Oh, Okey, saya baru ingat Stem untuk penghantaran Biasanya keluar negeri gitu ya Buku okay. Telefon Sebelum internet terkenal di Malaysia Buku Telefon Yellow Pages ni Berupakan buku yang boleh dikatakan Wajib ada pada setiap rumah hmm. Ini kerana Dalam buku ini terdapat beratus-ratus senarai alamat Serta nombor telefon perikmatan Sebarang okay. jenis penyangkaan Malah nombor telefon persendirian Zaman sekarang ni Nak cari sebarang servis senang je Guna je Pakcik Google lah. Terus jumpa <laughs> Betul, betul, betul Tapi Yellow Pages masih ada lagi tau Fungsi dia masih lagi sama Bezanya Kalau dulu nak mencari Kena belik-belik buku Sekarang ni Kurang type je Dia keluar dah Ha? Ada Satu Okay, number one apa ni? Bus Mini hmm. Yang ni merupakan yang paling legend Dalam Disney. Bas Mini Wilayah atau lebih dikenali sebagai BMW Merupakan antara pengangkutan bas yang tertua dan popular di Malaysia okay. Selalunya bas mini ini mempunyai tiga warna Iaitu warna pink, kuning dan merah Tapi yang oh, paling terkenal mini, adalah yeah. bas mini yang berwarna pink Oleh kerana bas ini bersaiz mini Penumpang yang boleh dimuatkan Cuma antara... Ya Allah, Zaman zaman dulu-dulu ni... Makcik-pakcik ni, ya Allah... ...10 ke 30 orang je. Dan selalunya, harga tiket adalah sekitar 30 sen hingga ke 50 sen. Bagaimana Murah, perang bas eh. mini ini sudah ditamatkan perikmatannya... ...dan digantikan dengan bas Rapid KL. Kalau ah. korang nak tengok bus ni kurang bolehlah pergi ke Museum Negara Bus Mini Legend ni Ada dipamerkan di sana tau oh, Haa macam mana dengan list Faktau kali ini Sebenarnya memang keren, ada misalnya, banyak keren, lagi keren, senarai keren. Ya, Yang Faktau tak masukkan Tapi kalau korang nak part 2, insya Allah Faktau akan buat Apa ah. lagi benda yang kurang rasa terkenal Tapi semakin pupus Boleh komen di bawah Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah tadi Daripada fakta Channel 15 benda terkenal di Malaysia Yang sudah atau semakin pupus Korang tak sadar Banyak sekali ya Benda-benda zaman dahulu ya memang kita tuh Sudah tak nampak macam sekarang nih Dunia sekarang semua nampak handphone aja Semua nampak handphone aja Dan memang kita tuh rindu mungkin lah Dengan suasana-suasana uh, macam tuh Tapi kalau mesin type juga Masih ada kat sini Lepas tuh untuk game-game VCD dan CD itu juga masih ada, saya guna juga sebab ada album-album uh, daripada artis-artis kita juga itu menggunakan uh, CD dan DVD macam tu, guys. Masih guna macam tu untuk di-play dekat mobil kereta macam tu. So, untuk radio sendiri, saya masih menggunakannya di, di mobil, guys. Untuk mendengarkan uh, daripada radio itu sendiri, saya hanya mendengarkan di mobil saja. Dan kalau untuk di rumah itu nggak ada gitu, hampir nggak ada semuanya, nggak ada gitu. Oke. Okay. Terima kasih guys sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya guys. Dan saya meminta untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semua hal yang mana yang pernah teman-teman jumpai ataupun pernah teman-teman alami gitu kan. Kaset itu mesti ada ya kan. Banyak sekali lah hal-hal ataupun benda-benda ini yang... Menurut kita berarti kita udah tua ini guys Ya Allah nanti Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Karena kita semakin tua ini Ya Allah baru sadar Pastilah kalau kita ini pernah mengalami hal yang Faktaw channel ini sebutkan tadi Berarti kita sudah old guys <laughs> Ya Allah Oke okay, terima kasih udah tengok video ini Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh